Kalau teman-teman ketemu lagi di channel CG Sing Pinili. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat acara peluncuran fitur Go Transit di kota Solo Dan hari ini 23 Februari 2023 bertempat di Pura Mangkunegaran Kota Surakarta diadakan acara peluncuran fitur Go Transit dari Gojek Kerjasama dengan PT KAI Gojek meluncurkan fitur Go Transit untuk para pengguna layanan transportasi kereta komuter lain atau KRL. Go Transit adalah sebuah fitur baru di mana para pengguna aplikasi Gojek dapat melakukan pembelian tiket KRL melalui Go Transit di aplikasi Gojek. Karena ini dihadiri oleh pihak PT Goto Gojek Tokopedia yang dihadiri oleh CEO Goto Andre Solistio beserta jajarannya, kemudian dari pihak PT KAI dan juga Wali Kota Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa jalannya acara peluncuran Go Transit kali ini, simak terus video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel CJ Sing Pinilih. saya mohon alim ini satu saya direktur ingin terus berdansa tidak tidak tidak usah dimana ini itu salah satu kami calon kita adalah modal untuk menopang untuk kegiatan pariwisata dan dalam bentuk pariwisata berbasis di budaya di Indonesia nah ini tentu pengembangan ini eksposur ini kesempatan ini juga tidak terlepas juga dari pengembangan moda transportasi karena bagaimanapun itu pengembangan moda transportasinya akan berpengaruh sekali pada mobilitas kemudahan akses, dan juga memperluas reach kesempatan audiens, pengunjung yang bisa datang ke kota seluruh. Nah, tentu bagaimana kami sebagai salah satu destinasi pariwisata wisata-wisata wisata ini bisa terus berkembang Siang hari ini. Bersilah tentunya rekan-rekan media dan juga para pemirsa kalian. kita akan bersama dalam tiga hitungan mundur untuk peluncuran pada kesempatan siang hari ini. We're gonna Teman-teman itulah tadi jalannya acara peluncuran Go Transit di kota Solo. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasinya bermanfaat. Ya sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap sehat, tetap selamat, dan tetap semangat. Salam satu aspal.